Assalamualaikum Blade of Destiny. Kita ketemu lagi di channelnya Simoni. Jangan lupa untuk subscribe dan tetap like nya, juga komentar kalian yang terbaik dari kalian dan teman teman juga. Tetap kita akan bahas untuk beresin bosnya di Akanes. Let's go bro. Oke, okay, ini kita akan masuk di portal kedua. Ini bosnya zombie lumayan juga, tapi nggak akan terlalu repot seperti nanti di bos ketiga ya, si Dragon. Karena momen-momennya ini untuk anak buahnya sangat agresif, bro. Lihat aja ini. Ini saya pun hampir-hampiran mati ya. Jadi kalian kalau masuk sini, teman-teman, price yang memang e, aktif ya, e, apa namanya, e, tahu salah. Karena jangan terlalu dekat juga dengan anak buahnya yang jenis mage ini. Dia... Bisa nyerang juga eh, eh, pantulan dari tembakannya ini ke price kalau dia terlalu dekat dengan posisi eh, fighter ya Nah ini kita akan langsung aja bahas si bosnya eh, dan dopannya juga paling gak jauh dari Limsky juga ya boxnya ya Ini masih kebilang enteng lah Hanya hati-hati aja harus pelan-pelan untuk nyerang eh, anak buahnya ini Ini berat juga nih, ada hampir hampir. Oke HF, mantap sip sip. Ini sakit stunnya dia bisa ngebatalin kita lagi combo bro. Itu mungkin nggak tahu apa efek efek apalah gitu, racun atau apa. Cuman pede banget kalau pakai Apostel dibanding pakai Artisan ya. <laughs> Saya berapa kali mati waktu dulu, itu udah level 250-an loh. Oke, okay, dadah Ini dia kuncinya Ini biasalah saya taruhnya di dekat gerbang depan <laughs> Biar gampang bolak-balik Ini kita buka juga Semoga nggak apes kayak kemarin ya Ini uh, isinya Saya butuh banget untuk ring Di tambahan item Ininya ya uh, Status chatnya Oke, okay, let's go. Kita ke ujung aja dulu portal. Nah, ini dia lava-nya tadi. Eh, saya narik dari sini si bos yang kedua itu. Lumayan juga, agak berabe, tapi ya gitulah. Kalau mati nggak terlalu jauh nantinya. <laughs> Oke, okay, head out, kita kembali lagi ke tengah. Ini nggak perlu lagi ngambil apa-apa. Nggak -apa. ada pertanyaan juga dari NPC. Iya, betul, kosong. <laughs> ini kalau balik lagi ke kota saya mau pengen dulu buka kotaknya juga semoga bisa langsung dipakai karena bisa nambah power juga bro. kalau beruntung dapet ring, kalau cuman kristal waduh penghinaan sungguh penghinaan. lab <lok> kecis ya. kita pengen tahu juga nanti di bos ketiga dapatnya apa gitu loh. kalau nggak salah harusnya lebih bagus ya kalau di levelan segini. kalau level terlalu tinggi juga masuk alkanes kalian biasanya dropannya nggak bagus dari kotaknya. Oke okay lah, kita balik dulu ke Jaya ya, dia bro. Ya, yeah, let's go. Oke, like. okay, kita tadi udah beli kunci di tempat biasa tukang kunci. Tukang kunci ya Ini kita buka aja langsung Tara. Es, eh, bentar. Nah ini sugestnya Saya nggak mau dapat sampah lagi Wah Wih lumayan Baik Marku aduh bukan baik ya tapi lumayan lah Dia ada M Attack eh Magic Power ya Saya butuhnya yang ada damage Bro Alah, Nantilah kita iden nama Bro Sakahayang Catnya nanti <laughs> Oke okay, saya harus cari lagi Berarti satu lagi aja kotak nantilah Aduh Dua-duanya M Attack bro Let's go ke TKP lagi aja lah ini, bos ketiga ya, come on Ini aduh, harus hati-hati ya kalian di portal yang ketiga, anak buahnya si Dragon ini aduh sangat agresif sekali bro Dia tuh ada nih yang jenis kayak mag mage ini, dia mau mati tuh dia langsung ngegandain diri gitu loh, jadi banyak Nah, pakai HF, nah, selesai sudah ini kita habisin dulu ini kalau bisa yang sebelah sini nih gerbang ujung ini kalian harus bunuh dulu momonya karena kalau maju sedikit ke depan itu yang nyerangnya banyak banget nah, dan seperti tadi yang saya bilang apos jangan terlalu deket juga kalau cuma main berdua ya soalnya tembakan dari magenya ini bisa tembus sampai si aposnya jauh banget dia jarak tembak, nah kan tuh dia spawn lagi temennya, jadi kalau bisa dia harus kena hit terkeras langsung mati gitu. <laughs> Oke, okay. aduh sebentar, ini pet brabe nggak punya pet feeding, feeding pet. Nah nih lihat nih, dia langsung nyerang. Ya kalau cuman dua grup gini mah gampang, maksudnya bukan gampang ya, nggak terlalu repot lah ya ini bisa juga kalau kena lag like dikit aja nih selesai kita Bro <laughs> mulang dari depan Aduh nah oke okay. Bantu ci, bantu ci, ini rempong nih Sip sip HF HF woi <laughs> waduh tuh sakit tuh Hai nah, siap. aduh satu oke okay di dikeroyok ini sepertinya tawuran <gifat> C -H f cfc iyalah. mana Aduh nggak ada yang bunyi tering teringan lagi ya biasanya harusnya dapat dua ruby atau tiga ruby di sini tuh <gifat> nah lu mampus dia Bro Aduh sakitnya itu tuh yang maginya. Saya mau deketin juga, malah nanti susah. Oke. A few moments later. Ada, akhirnya selesai, bro. Apaan lagi tanda tanya? Selesai anak buahnya, hehehe. <laughs> Aduh. Ini kayaknya. Kayak baik gitu loh naganya lihat warnanya pink mukanya lucu juga Saya harus hajar dulu Anak buahnya itu satu orang Eh satu momon <laughs> Oke doakan Let's go Ci Seal Nah ini kita harus bunuh dulu ini sakit juga dia kritikalnya Nah itu dia aduh Nah ya Eh, eh, eh, eh, apa nih Ih, guduh, uh, parah, parah, bro. <laughs> aduh, ini bisa mati nih. Sakit juga sih naga ini. Nggak sesuai tampangnya, dia pukulannya sakit, bro. Nah, oke lah. Nah, ini chip combo combo. Moga nggak kena ini. Nggak kena racun, bro. Ini sakit juga, aduh, bener. Nggak lanjut, kombonya berhenti, om, om. Wah, lembut juga ya ini ya. Apaan ini? Wah, baik, sinaganya nih. Ada deh. aduh, itu Ruby. Jadi, lah ngambil Ruby mati lagi. Oke, okay, di setengah lagi lah. Mantap nih. Astaga. Huh? Apa ya? Dasar. malu bro, gue pemain craftman. Jadi gak pernah bosing-bosing gini. Gak ngerti. Ampun deh. Aduh, hampir mati. deh deh, Aduh, aduh. ampun, ini galak juga bro dan penuh lagi nyawanya, <laughs> darahnya penuh lagi cu, waduh ini kerja keras ini, dia kalau nggak drop box yang bagus ini kebangetan ini. Oke masuk, Ya berhenti lagi, ini racunnya tuh tiap ngeluarin api, aduh, tahanlah. Siap Hati-hati Oh iya buat teman-teman yang baru gabung Makasih banyak ya Sorry ya kalau melihat video gua cacat main ini <laughs> Kalian pasti lebih bagus Gimana caranya Tolong kasih informasi aja di komentar Oke okay, bro Ini agak sedikit fokus Takut mati <laughs> Oke okay. Ini lapas segini udah kebilang kuat juga sih pakai Templar ya untuk sendirian fighting mah tapi tetap ya harus ditemenin Apos nggak bener ini karena nggak punya uh, senjata yang bagus ini masih standar lah pengasih udah untung itu juga baik banget GM biar betah kali playernya <laughs> waduh ampun adi hampir Oke okay, siksa-siksa Alah Susah loh <gifat> nah, Dia pas terbang gini nih stone keluar dia Duh, Untung dikasih heal sama si Cici Aduh ini gak masuk-masuk bro Kombonya Ini padahal gak terlalu tinggi kan Cuman sekitar 80-an kan ininya juga Apa SPD-nya tapi kenapa nggak mau masuk ada ini si naga HF HF mau delay ya oke mantap ah lumayan bro barusan kena kritikalnya tuh wihih ada, ada ada ada ini apaan sih ngurangin terus oh, racun ya eh <laughs> itu portal di belakangnya portal kemana ya nanti kita ceklah lah nah mantap apa marianya keluar mah lejat tuh bro dragon tuh berdarah-darah dia oke cih hf ngisi belum cih alah lanjut Idi, Idi. aduh untuk ini kita habiskan saja bro ini kalau kalian mau nyoba setiap hari ya ini di reset jadi paling jam 6 ya untuk reset server tuh Wish. nanti kita habis ini nyobain main ke unison kalau nggak ke Waterway ya, bro. Mantap di sana kayaknya. Oke, dikit lagi, dikit lagi. Selesai sudah ini kayaknya, bro. Dada Dragon. Wah, wah. Keren mati. Nih, gue berat. Oke. Eh, eh, kenapa ini eh? Racun ya? Tolong Hai. Oh, Untung Gak lama Oke okay deh bro Selesai Kita dapat Dropan juga tadi Dan sepertinya Harus kasih makan dulu pet bro, hati hati Kalau nggak punya pet feed. Kalian harus sekali-kali ngecek Apalagi yang baru naik level Saya pernah mati Pas naik levelnya dia ke plus 9 Kan nol-nol tuh lupa enggak dikasih makan mati <laughs> mana ini sampah nih lock seal perches oh dual shock dual shock apa itu khusus kuncinya kayaknya tapi ini jatahnya si apa saya kasihin aja. Saya nanti cari lagi. Limsky, thank you bro. Keep watching and support See you in the next episode. Makasih banyak atas masukan dan sarannya. Kita akan praktekin nanti di episode selanjutnya. See you, bye-bye.